Uh. Ini sudah saya 95 persen, tuh 150 uh. nah, uh. persen. Sudah 95% tinggal finishing untuk sementara di finishing, hai, plafon, hai, hai, Pintu hmm. dapur, dapur, dapur. Gudang gudang gudang